mm <laughs> mm Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah illallah la syarika lah واشرعوا ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده واخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham Inna allaha kana wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wabarakatuh, wa wa wa wa wa rahmatullah wabarakatuh, wa wa rahmatullah wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wa wa wa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 adalah nikmat yang sangat besar yang tidak semua dari kaum muslimin diberikan nikmat seperti ini. Karena itu syukuri nikmat tersebut. Ajowa sekalian belakna subhanahu wa taala di pertemuan sebelumnya eh telah kita bahas tentang cara Menoleh ke kanan dan kiri ketika mengucapkan "Hai Rasulullah, hai Yeral, Farah". Coba ini, ada berapa cara? Ada berapa cara? Coba berdiri. Yang pertama begitu iya cara yang kedua kenapa empat kali ayah salah kenapa kenapa kanan hayal al falah? kanan hayal al-fala karena tuh kiri iya coba siapa namanya Abu Nawfal abinya Nawfal tinggal cara yang kedua dan yang ketiga iya terus Terus. Ah. Orang yang ketiga. Siapa yang ketiga? Tidak. Hah? Iya, yeah. ada masuk kalian umurnya kalau dan telah kita sebutkan kemarin juga bahwasanya menjawab adal hukumnya adalah sunnah. Eh, yeah. sebelum kita masuk di materi kita di malam ini, ada satu perkara penting, ya, terkait dengan bacaan tashehut ketika masbuk. Iya. Misalnya dia masuk imamnya sholat sebenarnya sudah di tahiyat kedua. Tahiyat terakhir. Iya. Sementara ini makmunya dia membaca tersahut kan. Sampai di Asyadu la ilaha illallah, wa Muhammad Rasulullah. Baca sampai situ. tapi Imamnya kan lama Betul apa tidak Dia baca sampai selesai Dia kadang berdoa di situ Terus apa yang kita baca Yang makmum ya Yang masbuk Kan masbuk di rakaat pertama Masbuk di tahiyat pertama Dia bacaannya sampai Ashadullah as Inilah Inallah Washadullah Rasulullah Dia tahiyat di situ tapi masih lama nunggu sampai imamnya selesai. Maka bagaimana yang dia baca? Ya Yang kita dengar dari guru kami di waktu belajar katanya diulang lagi. Tahiyatnya, diulang lagi. Akhirnya ulang lagi. Akhirnya ulang lagi. Kita paham lagi. Abu Naufal, paham? Iya. Dia baca, diulang kembali bacaan ta'yatnya. Atau dia baca, dari awalnya membaca, dia tidak percepat. Dia baca misalnya at Dia pelangkan bacaannya. Supaya nanti dia bisa ya, seimbang dengan bacaannya imam. Iya. Jadi ada dua cara. Yang pertama dia ulang kembali tahiyatnya. Atau dia pelangkan tahiyat bacaannya. Itu dua cara. Insya Allah Allah dipahami. Dan yang kuatnya bahwa tahiyat. Pertama sampai. Asyadu Allah ina illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Awa abduhu wa rasuluh. Iya. Yeah. Jawab sekalian di Sebelum kita di masuk di materi masih berkaitan dengan materi kita yaitu ya tentang hukum anak kecil menjadi imam. Iya, boleh enggak anak kecil menjadi imam? Iya. Jawab sekalian di belakang sembaratarah. Perhatikan pendapat ulama tentang perkara ini ya adhahba min as wa syafi'i wa ahmad ila la fil imamih alladhi bin wudhu fa Ya. sekelompok dari شراب berpendapat bahwasanya atau ini juga pendapat atau madhab dari Syafi'i dan riwayat I Ahmad Ya saya ulangi bahwasanya sekelompok dari saraf iya dan madhab syafi'i dan riwayat ahmad bahwasanya tidak disyaratkan bagi iya imam tidak disyaratkan bahwa harus balik, iya. Tidak disyaratkan harus balik anak kecil tersebut. Yang jelasnya dia sudah mumaihis. tawar arti mumaihis? Kalau dia ditanya dia pandai menjawab. Kalau disuruh dia bisa melakukan hal tersebut. Dia sudah paham pembicara dan bagus kalau dia menjawab pertanyaan atau dia pandai kalau disuruh. Ya, Misalnya anak kecil disuruh beli garam. Terus dia bawa pulang gula. Maka dia bukan tidak pandai dia, bukan. Tapi misalnya kalau disuruh beli garam dia juga bawa garam, maka sudah teranggap mumayyiz. Ya, kalau misalnya ditanya siapa namanya bapakmu dia pandai menjawab. Ya. Jadi apabila mumayyiz anak tersebut dan dia sudah pandai salat dan juga pandai berwudu maka ya, anak kecil yang seperti itu maka sah dia menjadi imam baik sholat wajib maupun sholat sunnah ya, dan ini adalah pendapat yang sahih iya dalam hadis Umar atau hadis Umar bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengimami manusia Ya. Dan saat itu dia berumur 6 tahun atau 7 tahun, artinya dia belum balik. Tapi dia sudah memais karena dia sudah bisa, ya pandai berburu, pandai sholat, dan bisa menjadi imam. Iya, wadah dalil adalah tarik, dan tidak ada dalil akan terhapus hukumnya hal tersebut.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 maka pastilah Nabi akan menjelaskan kepada manusia bahwa dia menjadi imam itu tidaklah sah. Iya. Jadi maksudnya, andai kata tidak sah dia menjadi imam, maka pastilah Nabi SAW akan menjelaskan, menerangkan bahwa dia menjadi imam tidak sah. Iya. Dan diamnya Nabi Alaihi SAW itu adalah Penetapan bahwa sah ke imaman, jadi ya, ya, wallahu a'lam, ya, jadi ada sahabat yang mengimam manusia umurnya masih enam tahun atau tujuh tahun, ya, dan andai kata tidak sah dia menjadi imam maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan hal tersebut, ya. Dan diamnya Nabi adalah sebagai bentuk beliau menyetujui hal tersebut. Iya. Kemudian. Wala khidafah bagina ahli ilmi Anna imamat al-barik. Afdol wa muqaddimah. Atau muqaddamah. Ala imami s-sagir. Lakin. Ida amma s-sagiru wa'indahu kaba'ah. fa imamatuh sahihadun fil farli wal nafli. Alassah, ala radih, wala eh dan tidak ada perbedaan pendapat antara ahlul ini bahwasanya kalau orang yang balik menjadi imam itu lebih utama dan lebih dikedepankan daripada yang anak kecil yang menjadi imam belum dewasa Iya akan tetapi jika anak kecil yang belum dewasa tapi dia sudah memaikis dan dia punya kesanggupan maka sah dia menjadi imam apakah dalam sholat wajib atau sholat sunnah ya ini pendapat yang kuat dan tidak ada perbedaan ya tidak ada dalil akan dibedakannya hal tersebut yaitu dibedakan apakah sholat wajib atau sholat sunnah ya aja mas kalian udah, kalau wa ini masalah tentang ya bolehnya anak kecil yang sudah muayis untuk di imam yeah. namun tentunya lebih bagusnya kalau yang sudah balik menjadi imam dan semuanya sudah tahu kan ciri perempuan atau laki-laki balik iya Abdul Rahman anaknya Ustaz Rahmat ciri-ciri balik laki-laki mimpi basah kencing kemudian yang kedua Hah. kenapa suaranya bukan umurnya berapa tahun berapa lima belas tahun terus apalagi sudah tumbuh apanya sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya iya aja mas dimulai kelas paratara Iya sekarang kita masuk di pembahasan kita di malam ini terkait dengan iya Bagaimana posisi anak kecil ketika dia salat berjamaah iya ini kan sering kita dapati, ya, maka perlu untuk dijelaskan perkara tersebut, ya. Jadi pembahasan kita di malam ini terkait dengan posisi anak kecil ketika dia tersop bersama jamaah, ya. Hanya maskilan dimulai dengan subhanahu wa ta'ala, perhatikan. Pembahasan ini as ya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Iya. aydhan sahhat imamat as-Sabih kama marra ma'ana fi hadisi ibn Salamah radhiyallahu ta'ala anhu fa idha sahhat imamatuhu famin mababil aula anta sihaf sahfatu fatana'i jamaah bi yeah. Dan yang sahih, yang kuat, yang benar menurut jumhur ahlul ilmi kebanyakan ulama ya yeah, bahwasanya Bersopnya anak kecil yang sudah memayyiz. Iya. umur 7 tahun. Sampai umur di bawah balik. Tadi katakan balik itu umur 15 tahun ke atas. Iya. Kalau misalnya dari 7 sampai 14. Namanya memayyiz. Maka sah. Dia bersop bersama. Jamaah dan sholat jamaah terwujud dengannya dalilnya perhatikan, telah kita ketahui bahwa sah dia anak kecil yang mau bersop bersama jamaah sholat berjamaah terus apa dalilnya ya perhatikan dalilnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iya sholat bersama ibu Abbas itu beliau mengimami Ibnu Abbas. Artinya nabi yang jadi imam Ibnu Abbas sebagai makmum. Iya. Dan saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Ya maka Nabi s.a.w. alaihi mengimami Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ini dari yang pertama. Bahwasanya nabi salat dan Makmumnya adalah imam Abbas. dan imam bas di saat itu masih kecil, artinya sah. Iya, anak kecil sholat bersama orang besar. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, iya. bahwasanya telah sah. Telah ada. Anak kecil yang menjadi imam. Tadi dari hadis Iya. Amar ibn Salamah. Dia mengimami manusia. Ya perhatikan. Maka apabila dia sah menjadi imam. Maka tentunya. Lebih sah lagi dia menjadi. Makmum. ya Maka terwujudlah jamaah dengannya. Ya perhatikan saya ulangi. Ketika anak kecil yang sudah memajis, dia bisa menjadi imam, maka tentunya lebih bisa lagi dia menjadi apa makmum. Ya dipahami. Dan juga tak kalah, Nabi bisa alaihi wasallam sholat dan ada anak spi malik dan anak yatim. Iya. Maka Nabi menjadikan keduanya itu bersop di belakang Nabi. Iya. Ini adalah dalil bahwa sahnya anak kecil bersop bersama orang besar. Iya. Ini kalau sudah umayyiz. Tadi umurnya tujuh tahun hingga mendekati lima belas tahun sebelum lima belas tahun. Iya. Yeah. ini selesai tentang ayam mumayiz. Iya. Yeah. kemudian selanjutnya wa amas sabiyyu al mumayiz ai umarun as min al umudi barat asyhumu sabhatu. Lianna salat Anak kecil yang Belum memayis yaitu umurnya di bawah tujuh tahun maka tidak sah dia bersop bersama jamaah kenapa demikian sebab kebanyakannya anak yang demikian umurnya belumlah memahami sholat iya dan juga iya syariat memerintahkan kepada orang tua dari anak memerintahkan mereka untuk sholat pada saat umur sabah asinin di saat umur tujuh tahun. Ia. maka ini menunjukkan bahwasanya anak kecil yang dibawa umur tujuh tahun maka dialah tidaklah pantas untuk sholat. Maksudnya dia tidak diperintah untuk sholat. Sebab yang diperintah ada umur tujuh tahun ke atas diperintah orang tuanya. Dan kebanyakannya anak yang masih kecil seperti itu tidak memahami salat. ya tidak pandai berwudu dan seterusnya. Hanya Adanya yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipahami semuanya. Saya ulangi, kalau anak yang sudah memahami. maka sah dia bersab bersama Sholat berjamaah bersama orang dewasa. Iya dalilnya bahwasanya Nabi s.a.w. selama sholat bersama ibnu Abbas. Iya Nabi imam ibnu Abbas makmum dan juga Iya ada sahabat yang menjadi imam umurnya tujuh tahun. Apabila dia sah menjadi imam tentunya lebih sah lagi dia menjadi apa makmum. Iya. Dan juga Nabi sholat bersama Anas dan anak yatim, Nabi menempatkan mereka di belakang Nabi. Iya, Anas dan anak yatim masih kecil. Iya, ini kalau sudah mubahis, apapun yang gerum mubahis, umurnya di bawah tujuh tahun maka tidak layak, sebab anak kecil di umur seperti itu kebanyakannya tidaklah memahami sholat. Iya. Perhatikan jawab sekali yang mula-kula subhanahu wa ta'ala Fa'ala maa sabako Ida ka'ala subiyu Fi sabi' Fa maafoka fa la ba'as rasu' amara Wa idha ka'ala dunas sabi' la yaj'al Fi Bayu من العمر yang subhanahu Wa ta'ala Maka dibangun di atas perkara yang telah berlalu. Iya. Apabila anak kecil. Di umur tujuh tahun dan di atasnya tujuh tahun. Maka tidak mengapa Dia bersok bersama lelaki iya, dia berbaris bersama dengan iya, jamaah yang lainnya iya, sebab syariat telah memerintahkan kepada ya, orang tua dari anak tersebut memerintahkannya untuk sholat, ini yang pertama kemudian, apabila umurnya di bawah tujuh tahun maka dia tidak Ya, dijadikan soft padanya. Iya, sebab dia maksudnya dia tidak diikutkan bersop bersama orang yang sudah dewasa. Sebab bersopnya dia tidaklah sah. Iya, maka dia dikeluarkan dari sop tersebut. Jadi pindahkan ke tempat yang bukan bersama dengan orang yang dewasa. Iya. Jamaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dipahami Semuanya paham kan? Siapa namanya? Ambo Ada toh? Bagaimana tadi kesimpulannya? Atau temannya Ambo Dali? ini ke si bangunan si bangunan kamu dah iya Abdul Rahman apa tadi kesimpulannya kalau misalnya sudah dewa sudah temis mumayis, umur tujuh tahun ke atas belum dewasa tapi maka boleh kemudian umur di bawah 7 tahun. Iya. Adzab asqalani mula kelas Allah Taala. Kemudian selanjutnya Wa idza majmuah wal afdalu an yarsu'a ma'ar khilaf bainal ulama. Kemudian jika Anak kecil banyak. Ia. Sekelompok anak kecil. Maka. Apakah lebih utama. Bagi mereka untuk. Diikutkan. Bersop bersama. Orang besar. Iya. Atau. Mereka anak kecil tersebut. Dia bersopnya di belakang. Orang besar. Iya. Dipahami kan. Misalnya begini sopnya, orang besar di sini, kemudian anak, -anak kecil banyak, apakah dia bisa bersop bersama dengan orang besar? Atau dia ditempatkan di belakang orang besar? Nah, ini maksud pembahasan ini. Yeah. Perhatikan jamaah sekalian, Allah ta'ala فذهبوا الحنافية والحنابلة والشافعية في الصحيح عندهم إلى أن الأفضل أي صف أي يصف... الصبيان وحدها مقلبة الرجال وفي الصحيح مسلم عن ابن أب... عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لياليني منكم والنحى ثم الذين يرونهم اي رواه ابو داوود وغيره عن ابي مالك العشري قال الا اصلي لهم صلاه رسول الله صلى الله عليه الرجال ثم صف بالبذان صف الرجال ثم صف النساء خلف وهذا الحديث ضعيف wada'ahu al-labani iya perhatikan pendapat yang pertama bahwasanya tadi, ada khilaf di kalangan ulama iya, apakah dia diikutkan berbaris dengan orang dewasa atau ditempatkan di belakang orang dewasa iya, ada khilaf di kalangan ulama yang mana lebih utamanya iya, perhatikan al-harifiya wal-hana'abil wa syafi'i yang sahih menurut Ash Syafi, menurut mereka bahwasanya ya yang lebih utama bahwasanya ya anak kecil mereka itu bersop di belakang orang besar iya dalam sahih muslim dari abi mas'ud radiallahu taala bahwasanya nabi sallallahu wa alaihi wasallam bersabda ya hendaklah yang menempati sob di belakangku adalah ya orang-orang yang dewasa dan orang yang cerdik pandai kemudian berikutnya ya jadi yang di belakang Nabi adalah orang dewasa kemudian orang yang pandai kemudian setelahnya kemudian setelahnya ya kemudian direwetkan oleh Dawud dan selainnya dari Abi Marik al Ashari ia berkata bahwa tidakkah kalian ingin ya sholat untuk kalian sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ya para lelaki bersof maksud di belakang imam kemudian anak kecil ya di belakang lelaki tersebut artinya tidak diikutkan bersama dengan orang dewasa tapi orang dewasa kemudian setelahnya anak kecil. Iya. Kemudian iya wanita di belakang anak kecil tersebut. Iya. Wa hadzal dan hadis ini salatnya lemah dan dilemahkan oleh Syekh Al Albani. Ya ini pendapat yang pertama wasanya Apabila berkumpul anak kecil, maka yang lebih utamanya dia bersop di belakang orang dewasa. Ya. Yeah. Kemudian pendapat yang kedua, Ya. Hmm. Dan berkata Ya, dan sebagian dari Syafi'i, ya, bahwasanya yang lebih utama, anak kecil itu mereka bersop bersama dengan para lelaki hingga mereka mempelajari ya salat dari orang dewasa yang di sampingnya. Ya, ini gunanya. Agar anak kecil tersebut juga bisa mempelajari bagaimana tata corat, salat dengan melihat orang yang di sampingnya. Iya. Yeah. Kemudian disebutkan. Warroji annaw rijal. Wa, wa amana minhum al hadits Mas'ud radhiyallahu dan yang roji bahwasanya mereka anak kecil itu mereka bersop di belakang orang yang sudah dewasa apabila anak kecil itu jumlahnya banyak dan anak kecil tersebut sudah bagus sholatnya dan aman dari Gangguan mereka. Rasanya sudah bagus sulatnya, dan tidak main-main. Kalau sholat maka dia bagusnya di belakang orang besar. Ini pendapat yang rojih. Ya berdasarkan dari apa yang nampak dari hadis. Abi Mas'ud. Yang telah berlalu bersama kita. Kemudian. Ini tadi kalau anak kecil tersebut sudah bagus. Sholat mereka tidak mengganggu. Maka dia bagusnya ditempatkan di belakang orang yang sudah dewasa. Insyaallah semoga dimaham gitu. Ini paham semua? Apa tadi? Mana orang senggang? Ini. Apa tadi? Kalau misalnya anak besar, anak kecil sudah banyak. Terus sudah pandai sholat Dimana dia ditempatkan? Dan tidak mengganggu persamaan besar atau di, di di depannya imam Hah? di belakang atau di belakang ah kenapa coba dulu kalau itu, kalau bahasa Indonesia di di belakang itu pakai ng atau n Hah? Maksudnya, perhatikan soalnya. Kalau kalau di belakang itu, pakai NG atau pakai N saja. Hah? Kenapa? Pake, pakai NG atau tidak? Yang mana benar, belakang atau belakang? Hah? Oh iya. Jadi kalau orang sudah banyak anak kecilnya, terus dia sudah pandai sholat bagus dan tidak mengganggu, maka dia ditempatkan di belakang orang dewasa. Ya. Kemudian wa <tuh> <tuh> Kemudian adapun jika tidak aman dari mereka. Maksudnya tidak aman dari gangguan mereka. Atau mereka tidak belum melapkan dalam sholatnya. Maka yang lebih utamanya mereka itu. Ditempatkan di sela-sela orang dewasa. Iya. Yeah. misalnya orang dewasanya begini. Terus di sini, Terus ada lagi orang dewasa. Terus dia lagi. Terus ada orang dewasa. Iya. Yeah. Tidak disatukan begini. Sebab nanti dia main-main lagi. Iya, tapi dipisah tempatnya ada yang memisahkan dengannya orang dewasa. Iya, ini sebagaimana disebut oleh sebagian dari ahlul ilmi. Wallahu a'lam. Kemudian wahal khilaf istihbabi wa illa ma Dan khilaf ini dalam perkara istihbab sunnahnya yang bagaimana. Iya, kecuali hanya saja tidak mengapa ya mereka bersof diantara para lelaki ya aja mas sekarang mulai para ya insya allah tala bersama masih ada waktu kan ah tiga menit ya saya ulangi dari pembahasan kita di malam ini, dia bahwasanya anak kecil dia sah menjadi imam. Iya, contohnya dalilnya bahwa ada sahabat yang saat itu umurnya enam tahun atau tujuh tahun, iya dia menjadi imam dan nabi tidak memberikan arahan ya kepada. Makmum dari anak kecil tersebut, bahwasanya ia menjadi imam tidak sah, dan diamnya Nabi menunjukkan bahwasanya ia setuju dengan perkara tersebut, yaitu setuju anak kecil tersebut menjadi imam. Yeah. Kemudian, pembahasan yang kedua tadi tentang yeah, anak kecil bersof dengan orang dewasa gimana mana dia di posisinya berada iya ada yang bisa simpulkan di permasalahan ini siapa angkat tangannya yang bisa cahya bisa yang tadi ini yang terakhir dia ya, coba anugerah Maksudnya begini Jamaah sekalian, mulai kalau Subhanahu wa taala. Iya, kalau orang misalnya ditanya, apa jawabannya? Kalau tidak tahu wallahu alam. Wallahu alam nisful ilmi, seperdua dari ilmu. Sebab ilmu itu ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Iya. Dan tidak usah merasanya, saya takut. Nanti kalau saya ditanya saya tidak bisa jawab. Iya. Begini kalau misalnya tidak tidak tahu jawabannya. Bila Allah Alam. Terus ada nanti temannya yang jawab. Maka dari situ bisa dia menyimak. Apa tadi yang tidak diketahui. Setelahnya dia bisa. Paham. Iya. Paham maksudnya kan. Iya coba Abu. Abu Wakil Kalau misalnya orang dewasa. Eh anak kecil yang sudah. Balik. Atau yang mumayis. Dia sahkan persop bersama jemaah. Iya, dalilnya nabi sholat bersama, imran Abbas, dan bersama Anas, dan juga ada sahabat yang masih kecil menjadi imam. Iya. Kemudian kalau anaknya belum memanggil, coba kita. Kalau anaknya belum memanggil, misalnya dibawa umur tujuh tahun. Iya. iya yeah, kalau misalnya satu orang dia tidak sah toh maka dia ditempatkan di belakang kalau dia tidak mengganggu kemudian kalau dia banyak anak kecilnya banyak ini yang kita pakai masker iya yeah, yang lebih utamanya dia di kalau dia lebih banyak dia utamanya dia di belakang Orang dewasa, tapi misalnya ini kalau dia aman dari gangguannya, kalau misalnya mengganggu anak kecilnya, maka di sela-sela orang yang sudah dewasa, dewasanya satu kemudian ada dua, kemudian dewasa, kemudian ini dan seterusnya. Iya, aja mas sekalian mulai kalau semata ini pembahasan kita di malam ini. Iya, semuanya sudah paham kan? Iya. Bagaimana misalnya kalau pertemuan berikutnya tidak perlu ada tanya-jawab. Nah, misalnya maunya saya menerangkan saja kalian dengar. Atau bagaimana? Bagus kalau tanya-jawab, toh. Ya, misalnya kalau saya yang bicara terus, apa namanya kak juga, capek. <laughs> iya Dan juga kalau saya yang menerangkan terus bicara terus Baru yang lainnya cuma dengar Sekarang pulang Tidak ada Pak Ida yang dia bawa Iya Lewat saja, lewat saya, lewat saja Ya beda kalau ditanya Ada yang Lengket Iya kan Ya jadi Setuju kalau Metode belajar kita seperti ini. Ya, dan sama kita di waktu belajar di Yaman. Ya, misalnya ada satu pelajaran. ya, Satu jam, 30 menit, merojak, tanya jawab. Kemudian 30 menit, belajar. Besoknya demikian juga. Kemudian di minggu terakhirnya, diulangi dari awal sampai pelajaran satu minggu tersebut. Iya. Yeah. Kemudian di akhir kitab ada kan ujian. Iya. Hanya Mas sekalian bilang bahasa para tara, ya mungkin yang sempat kita sampaikan di kesempatan ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.